Di belakang gerbang bagian dalam sebuah gua yang gelap, Ye Chen dan empat orang bersembunyi. Datang, datang, bagikan rampasan. Begitu Siung Er masuk, dia berteriak untuk membagi rampasan. Empat orang berjongkok di tanah, dan kamu Chen juga mengeluarkan tas penyimpanan Jiang Yang. Namun, setelah membuka tas penyimpanan, sudut mulut keempat orang itu berkedut. Apa ini? Si pertama melolong. Ini benar-benar kesalahan. Aku sudah lama sibuk untuk ini. Horton hanya duduk di tanah. Tidak heran mereka bereaksi begitu keras. Alasan utamanya adalah tidak ada apapun di tas penyimpanan Jiangyang. Ada lebih dari 8000 batu roh, hanya dua atau tiga botol cairan roh, dan beberapa rumput roh yang tidak terlalu berharga. Bahkan tidak ada satu instrumen roh pun. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Ada begitu banyak barang di tas penyimpanan Jiangyang. Bukan karena Ye Chen, dalam ujian Hutan Tandus, dia merampok semua harta Jiang Yang. Sekarang, Jiang adalah orang miskin. Ku dengar kamu merampok banyak harta di Hutan Liar. Mata tiga orang Xie Yun menatap Ye Chen. "Tidak, ini tuh sudah selesai," Ye Chen merentangkan tangannya. "Aku baru saja membeli bahan untuk meningkatkan boneka tingkat manusia untuk Zhu Lingfu dan Suan Lingfu. Aku lebih miskin darimu sekarang." Pidato bau. Wajah tiga orang tiba-tiba menjadi hitam, mereka benar-benar miskin, karena alasan Ye Chen, mereka bertiga telah dipukuli, seluruh tubuh mereka dirampok. Tidak apa-apa, kamu bisa mendapat lebih banyak saat kamu tidak punya uang. Ye Chen menepuk bahu tiga orang, tidak, dalam beberapa jam, aku akan memimpin yang lain. Jika dia mencuri milikmu, kami akan mengambilnya kembali. Kami akan kembali satu sama lain. Grab, mereka semua harus dirampok. Alhasil, ketiga orang itu berjejer rapi sambil bergandengan tangan sambil berjongkok di dalam goa. Terlihat samar-samar bahwa melalui celah-celah rumput liar di pintu masuk gua, mereka juga dapat melihat murid batin yang datang ke gunung belakang untuk mengumpulkan rumput roh. Mungkin gua itu sangat rahasia sehingga tidak ada yang menemukannya. Nak, kapan kita akan membuat alkimia? Menganggur hingga bosan, Xie Yun bertanya ke Ye Chen. Tunggu, aku tidak bisa membuat Pil Lingyuan dengan sedikit rumput roh dengan setengah keterampilan alkimiaku. Ye Chen melambaikan tangannya. Apa yang dia katakan adalah kebohongan. Meskipun mata rodanya yang abadi memiliki kemampuan untuk menyalin dan menyimpulkan alkimia dan dia dapat menyempurnakan banyak pil hanya dengan melihatnya sekali. Butuh energi yang sangat besar untuk membuat semacam ramuan dua butir yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Dia adalah orang yang sibuk sekarang. Dia baru saja membeli bahan untuk meningkatkan boneka. Dia juga memiliki tuan yang kejam. Alangkah baiknya jika dia bisa meluangkan waktu untuk tidur. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membuat pil? Tiga hari? Aku akan memberimu tiga hari. Xie Yun mengangkat tiga jarinya, aku telah menyiapkan semangat rumput alkimia, tiga hari kemudian aku pergi mencarimu di puncak Jade Maiden. Tiga hari, kamu sedang terburu-buru untuk dilahirkan kembali. Ya, sangat membutuhkan kultivasi spiritual. Ada masalah dengan kultivasi spiritual saya. Xie Yun mengatakan yang sebenarnya, mendesah tanpa henti, jika harga pil Lingyuan tidak terlalu mahal, saya tidak akan merepotkan Anda. Begitu, Ye Chen kembali sesuka hati, lalu berbalik dan melompat keluar dari gua. Ye Chen melintas dari bayangan, diikuti Xie Yun dan mereka juga bangun, sesuai dengan lokasi yang dibahas sebelumnya untuk menyergap, menunggu Ye Chen untuk menarik orang. Ye Chen keluar dari gua, Maliu berlari keluar dari pintu dalam di belakang gunung. Untuk pertama kalinya, Ye Chen berjalan dengan Tian Kue dan bergoyang di sekitar pintu bagian dalam tiga kali. Dengan tusuk gigi di mulutnya dan kaki celananya di lengannya, dia melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Seluruh wujudnya sama dengan ground, bajingan dan huligan. Ye Chen melirik beberapa murid yang lewat melihatnya dan mengelak satu demi satu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menunjuk. Beraninya dia turun gunung untuk diskusi di sekitar. Ye Chen langsung mengabaikannya, masih melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa sosok yang familiar. Di sisi berlawanan, seorang pria berjubah putih muncul di matanya. Dia berusia sekitar dua tahun. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, dan pakaian taunya tenang dan otomatis. Dia kurus, tangguh, dan wajahnya seperti pisau. Meskipun dia hampir menyembunyikan nafasnya, dia masih memiliki udara tajam yang meluap, seperti roh pedang. Seberapa kuat? Melihat pria itu dari jauh, Ye Chen sedikit mengernyit dan merasakan depresi dari pemuda itu. Saya telah bertemu kakak bela diri Ni Feng. Kedatangan pemuda itu menarik banyak murid batin untuk memberi hormat. Ni Feng. Mata Ye Chen menyipit sedikit dan bergumam di dalam hatinya. Apakah dia Ni Feng, murid pertama dari angin utama puncak ujian tanpa jejak dan murid tertinggi kedua dari Nei Men Dia stabil seperti pinus dan sebagus angin. Murid tertuanya benar-benar seperti namanya. Melihat Ni Feng, Ye Chen bergumam di dalam hatinya lagi. Saat berbicara. Nifeng datang seperti angin. Saya telah bertemu kakak bela diri Nifeng. Seperti murid dalam lainnya, Ye Chen, sebagai adik bela diri, juga membungkukkan tangannya. Nifeng tidak berbicara, tetapi mengangguk ke arah Ye Chen dengan senyum tipis. Wataknya seperti angin tuannya tanpa jejak. Dia acuh tak acuh dan pendiam, tapi senyumnya sangat angin musim semi. Pria ini adalah teman yang baik. Melihat punggung Nifeng yang jauh, Ye Chen berkata secara rahasia, tidak sombong dan terburu nafsu, tenang seperti gunung, meskipun acuh tak acuh dan sedikit kata, tetapi tidak ada sikap superior. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Raungan tiba-tiba menyelapikiran Ye Chen, dan seorang pria tiba-tiba bergegas keluar dari sisi miring, melangkah maju dengan telapak tangannya. Tidak punya waktu untuk melihat orang itu, Ye tiba-tiba melambaikan tangannya, catatan guntur dan tangan orang itu bertemu. Ledakan. Satu serangan terhadap satu sama lain, dua orang mengguncang terbuka. Ye Chen bisa melihat siapa pria itu. Bukankah Kong Chao yang dirampok olehnya di hutan liar dan dikubur hidup-hidup? Kamu mencariku." Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya, lalu tidak berkata apa-apa, berbalik dan lari. Tinggal, Kong Chow meraung, matanya merah karena darah dan wajahnya semakin ganas seperti iblis. Tangannya bergerak besar dan segel besar meraung padanya mengikuti Ye Chen yang terbang keluar. Elder Brother Kong, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Untuk memimpin Kong Chow ke gunung belakang, Ye Chen bertarung sama sekali, dia naik ke gunung belakang gerbang dalam. Ah. Di belakangnya terdengar raungan marah Kong Sau. Di mana lagi dia? Matanya dipenuhi amarah yang membuatnya mengejar Ye Chen seperti anjing gila. Segera, mereka mengejar satu sama lain dan memasuki gunung belakang. Ledakan. Dan segera, pintu bagian dalam di belakang gunung terdengar suara gemuruh. Karena dia tidak pernah memikirkan penyergapan, Kong Chow dirobohkan dengan rapi oleh Ye Chen, dan bentuknya tidak lebih baik dari Jiang yang sebelumnya. Tas penyimpanannya diambil, dan bahkan pakaiannya dilucuti lagi. Akhirnya, dia dibuang ke dalam lubang galian dan dikubur hidup-hidup untuk kedua kalinya. Ho -haha. Di dalam gua yang gelap, terdengar suara tawa beruang yang mengaum. Hari ini, mereka mengeluarkan nafas yang ganas, dan serangan itu bahkan lebih ceroboh. Seluruh tongkat bergigi serigala hampir hancur menjadi gumpalan oleh Kong Chao. Yah, aku sibuk. Aku akan kembali dulu. Setelah membagi rampasan, Ye Chen bertepuk tangan dan berdiri. Dia ingin kembali secepat mungkin untuk meningkatkan Siksuan menjadi boneka tingkat prefektur. Apalagi, Chu Suaner hanya memberinya satu hari untuk turun gunung. Ketika dia kembali terlambat, dia pasti menghajarnya. Namun tiga orang memegang Ye Chen berturut-turut, dan Kiang bocah itu, pimpin dia dan lakukan pekerjaan besar untuk yang terakhir. Si Ye Yun benci berkata, dia peringkat kedelapan di antara murid Sekte Zhenzuan dalam. Harta karun itu pasti sangat kaya, kita harus merampoknya. Ketika berbicara tentang Kiang, Huoteng dan Xiong Er memiliki mata yang cerah. Kiang bukanlah generasi Kong Chao dan Jiang Yang. Sebagai murid dari sembilan biografi sejati Heng Yue, dia penuh dengan harta karun. Aku bilang kalian sakit. Ye Chen menyipitkan mata pada mereka. Apakah kamu kecanduan merampok? Apakah Qiyang adalah sesuatu yang bisa kita provokasi? Bahkan jika aku membawanya masuk, menurutmu apakah kita berempat bisa menekannya? Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu bahwa cambuk besimu begitu mendominasi sehingga kamu tidak bisa mengalahkannya lagi? Tiga orang benar-benar ulet, beberapa dari mereka berkepala panas. Mereka menatap Ye Chen bersemangat. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Ye Chen tidak marah dan berkata, Ki Yang bisa menjadi salah satu dari sembilan murid sejati Heng Yui. Apakah begitu mudah untuk membicarakannya? Begitu senjata rohnya keluar, saya khawatir kita tidak bisa diam. Akan aku pukul habis-habisan. Mereka semua mengangkat telinga. Sionger buru-buru meraih Ye Chen, dan kemudian mengangkat jari yang gemuk. Sekali, ambil terakhir kali, kami hanya mengambil Ki tidak ambil milik orang lain lagi. Kali ini saja, Ye Chen akhirnya melepaskannya. Oke, okay, aku akan memimpin orang kali ini. Sionger mengajukan diri dan berkata bahwa dia telah memutar tubuh gemuknya keluar dari gua. Setelah er pergi, Huoteng dan Xie Yun berlari keluar tanpa peringatan. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan alisnya dan keluar untuk menunggu penyergapan tempat yang telah dibahas di masa lalu. Malam, dalam keheningan singkat. Entah berapa lama kemudian, Huo Teng berdiri, melihat keluar gua, dan berbisik, Kenapa kamu tidak datang? Ini sudah gelap. Adapun Ye Chen, dia tertidur di bawah pohon besar. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang halus terdengar, Ye Chen dengan bersemangat membuka matanya, lalu menggelengkan kepalanya untuk melihat Xie Yun dan Huo Teng. Kamu, pernahkah kamu mendengar raungan? Tidak ada raungan, itu ribut. Huoteng dan Xie Yun melihat keluar dan berkata satu demi satu. Apakah aku salah dengar? Ye Chen mengangkat telinganya dan bersandar di bawah pohon lagi, mengaum. Tapi begitu dia berbaring, raungan halus binatang itu mulai berdering lagi. Mendengar suara itu, Ye Chen tiba-tiba melompat. Xie Yun dan Huoteng ketakutan. Kamu mengejutkanku sial. Ada raungan, apakah kamu tidak mendengarnya? Ye Chen menatap Xie Yun dan Huoteng lagi. Tidak, Xie Yun dan Huoteng menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Aneh. Ye Chen menyentuh dagunya, dan yakin bahwa raungan itu memang ada, berkabut dan tak tertandingi, saya tidak tahu di mana sumbernya, dan raungan itu sangat aneh, ia memiliki kekuatan sihir untuk membingungkan orang. Ini dia. Di satu sisi, Si Ye Yun mengingatkan seseorang, dan Huo juga telah mengeluarkan sepasang palu godamnya sendiri. Sedangkan untuk Ye Chen, dia juga menutup sementara pikiran dan mengeluarkan cambuk besi untuk siap memukul jiwa orang. Segera, tangisan sionger datang, dan sosoknya yang berguling segera muncul di mata ketiganya. Melihat hal tersebut, ketiga orang itu tertegun dan menatap sionger berturut-turut, berharap untuk melihat siapa yang dibawa pria kecil gendut itu. Namun, ketika ketiganya melihat lagi, sudut mulut tersentak lebih dari selusin bola balik. "Kotoran!" Si memarahi, "Milik nenekmu!" Huoteng juga mulai memarahi, juga mengikuti Si untuk berbalik dan lari. Beruang gemuk, bajingan! Chen juga melolong, berbalik dan berlari lebih cepat dari kelinci. Gunung yang sunyi di belakang gerbang bagian dalam dihancurkan oleh tangisan hantu dan serigala yang terus-menerus minta tolong. Sionger seperti bola daging, berguling sambil berlari, merengek sangat malu. Adapun Ye Chen, mereka sudah lari jauh pergi. Kenapa lari? Itu karena Xiong'er telah menarik terlalu banyak orang. Jika melihatnya, ada sebanyak seratus orang di atas Xiong'er itu menggantung menara perak. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah seharusnya hanya Qi Yang yang menempati urutan ke-8 di antara sembilan murid bertangan sejati song yang menaiki menara itu? Bisakah ini tidak lari? Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen dan yang lain sangat sadar untuk melarikan diri, belum lagi Ki Yang, tetapi untuk mengatakan bahwa dia diikuti oleh hampir seratus orang akan aneh jika mereka dikepung dan tidak dibunuh. Ayahmu, pria gendut mati. Kamu hanyalah barang ayah gendut. Ye Chen, Si Eun dan Huo Teng memarahi satu sama lain saat mereka berlari mengelilingi gunung. Aku memimpin Yang Wei satu orang. Siapa yang tahu ada beberapa mengikuti. Xiong Er terburu-buru untuk mengeluh. Pergilah. Aku tidak ingin memperhatikanmu. Ye Chen tiga orang memarahi, ada dorongan untuk mencekik Xiong'er di tempat. Secara khusus, Huoteng dan Xie Yun mengalami depresi di hati mereka. Saat Ye Chen mencoba menarik orang, mereka satu persatu. Apa baiknya Anda membawa lebih dari seratus orang ke Laozi sekaligus? Adikmu terlalu melanggar hukum. Empat adik seperguruan, terburu-buru mau kemana? Di belakangnya, tawa permainan Ki yang telah menyebar. Setelah melihat dengan cermat menara perak, itu berwarna perak. Bersenandung. Pagoda perak berdengung dan bergetar dengan cepat menjadi besar, dan kecemerlangan keperakannya jatuh. Itu sangat kuat! Tekanan teror menutupi empat orang Chen dalam sekejap, batu-batu di dekatnya semuanya retak di tempat. Zeng! Dentang pedang terdengar dalam sekejap. Xie Yun, satu-satunya negara yang asli di antara keempatnya, bergerak. Ada cahaya yang bersinar di alisnya. Pedang panjangnya, senjata spiritual, terbang untuk melindungi mereka. Aku tidak bisa melakukan lebih dari yang aku bisa. Mengejar Qi Yang, dia segera memindahkan pagoda peraknya dan menekannya. Paun! Ketika pedang roh itu bertabrakan dengan pagoda perak, pedang itu terpental di tempat. Bahkan Xie Yun dan mereka berempat tersingkir. Bocah ini begitu kuat, Xie Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan Ye Chen mereka semua bingung. Inilah perbedaan antara alam Renyuan dan alam Zenyang. Senjata roh sudah cukup untuk menekan banyak orang. Pada saat ini, empat orang berbakat tiba-tiba terbangun, dan trik orang Yin yang mencintai mereka telah ditemukan. Kalau tidak, itu akan menjadi kebetulan bahwa begitu banyak murid batin muncul di belakang gerbang dalam pada saat yang bersamaan. Itu adalah rencana untuk membunuh mereka semua. Pergi. Tanpa henti, keempatnya berbalik dan berlari. Di belakangnya, Ki yang seperti hantu mengejarnya, hampir seratus orang seperti air pasang. Berjalan terpisah, jangan dibawa oleh sampah. Setelah melirik, Ye Chen langsung berkata. Tiga orang mengerti dan langsung mengubah arah. Namun, yang membuat Ye Chen kecewa, meskipun mereka berempat dipisahkan, hampir tidak ada yang mengejar Si Ye Yun. Sebaliknya, sejumlah besar orang bergegas menghampirinya, termasuk Ki Yang. Melihat ke belakang, jantung Ye Chen berdebar sesaat. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa murid batin yang mengejarnya pada dasarnya adalah mereka yang telah dikirim ke gurun beberapa hari yang lalu. Yang Wei ada di antara mereka, dan bahkan Zhuo Qiuming, yang terluka parah olehnya, juga datang. Nenek, apakah sudah berakhir? Ye Chen diam-diam memarahi dan mempercepat kecepatannya. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini membidiknya, seperti Xie Yun dan mereka semua adalah pemain kecap yang diabaikan. Jelas? Xie Yun dan mereka bertiga dapat melihat bahwa ada lebih dari seratus orang yang pada dasarnya mengejar Ye Chen, sementara hanya ada sedikit orang di belakang mereka. Apa maksudmu? Mata Xie Yun berputar dan berhenti. Mata Xie Yun melotot ke arah Xionger yang mengikutinya di belakang, dan Xionger merasa tenggorokannya benar-benar kering. Apa yang kamu lakukan? Kembali, yang pertama memarahi. Boom! Di kejauhan, terdengar raungan. Qiang dengan kecepatan tercepat telah menyusul Ye Chen. Pagoda perak menyapu sepotong dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Sebuah batu besar dihancurkan menjadi terak di tempat. Melihat perak menyapu, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedangnya, menyapu yang ada di depannya. — Pound. suara benturan logam terdengar dalam sekejap. Dia sangat senang dengan kekerasan Tian Kue, tapi meski begitu, dia juga terguncang untuk terbang mundur. Dibandingkan dengan Zhuo Qiuming, Qiang jelas lebih menakutkan. — Di mana lagi kamu bisa melarikan diri? Tawa opera Qiang mendekati tanpa batas, dan cahaya pagoda perak semakin menyilaukan. Ia, ya, dia merencanakan aksi yang direncanakan, dan dia juga merekrut sekelompok besar orang. Sepupunya Qi Hao dihukum berat oleh Ye Chen yang merusak reputasi keluarga Ki di Xinjiang Selatan. Dia sebagai pemimpin keluarga Ki secara alami ingin menemukan tempat itu kembali. Fakta membuktikan bahwa rencananya sangat sukses, setidaknya mengenai Ye Chen, mereka tidak siap pada sergapannya. Ledakan! Ledakan! Raungan berlanjut, Ye Chen tidak berani bersantai sejenak, dan setiap kali dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya akan dibuat lubang yang dalam. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri. Belum lagi dia masih di bawah tekanan bayangan bulan dan cincin bintang tujuh, Qi yang masih bukanlah yang bisa dia lawan, belum lagi ada begitu banyak murid batin yang harus menyelesaikan perhitungan dengannya. Jika ada pemandangan luas dari udara, dia dikejar seratus orang seperti jaring besar, mengelilingi Ye Chen di tengah. Ini adalah gunung belakang gerbang dalam. Meski juga berada dalam batas yurisdiksi Zongmen, jika tertangkap akan dipukuli dan dilukai parah meski tidak dibunuh. Berpikir dalam benaknya, Ye Chen melihat pagoda peraki yang-yang begitu kuat. Bahkan pedang Rosi dalam kondisi yang-yang sebenarnya dipukul dengan pukulan, belum lagi kondisi kondensasinya. Jangan sampai dihancurkan oleh pagoda itu, atau kamu akan mendapat masalah. Ye Chen mempercepat lagi. Namun, saat dia melangkah keluar, cincin tujuh bintang di pergelangan tangannya berdengung dan bergetar, dan kemudian bintang kedua di cincin tujuh bintang bayangan bulan menyala. Berengsek! Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar. Kamu memang berat, tapi kenapa harus saat ini? Tiba-tiba, berat cincin bintang tujuh bayangan bulan meningkat menjadi seribu jin, beradaptasi dengan berat lima ratus jin. Cincin bintang tujuh bayangan bulan meningkat dengan sendirinya. Ye Chen langsung merasa bahwa kekuatan penekan berlipat ganda dan kecepatan serta kekuatannya sangat berkurang. Perubahan yang tiba-tiba membuat Ye Chen tidak siap. Kecepatan melarikan diri dibatasi. Bersenandung di langit, Pagoda Kiang menyapu kilat perak lagi. Ledakan di tempat. Ada batu besar di bumi hancur, kecepatan Ye Chen dibatasi dan terlempar keluar. Masih berlari, mainkan suara pelecehan, Kiang seperti angin, pagoda bergerak royal. Kang panjang! Ye Chen meraung, segera melambaikan tangannya, Kang mengangkat telapak tangannya ke langit. Meskipun suara nyanyian naga sangat kuat, serangan puncaknya jelas tidak cukup untuk dilihat di bawah pagoda perak. Bayangan naga emas hancur di tempat, dan dia terguncang lagi. Ini sangat lemah, Ki Yang datang perlahan dengan senyum lucu di mulutnya. Alih-alih menekan Ye Chen dengan segera, dia bukannya tidak sabar dan tidak sabar. Dia sepertinya menikmati akhir hidupnya yang menyedihkan. Ada semacam alat roh khusus. Jika aku menggunakannya dalam kondisi kondensatku, kamu tidak harus menghadapinya. Ye Chen memarahi dan pergi lagi. Tidak ada gunanya bagiku. Dengan senyuman dan gerakan besar, pagoda perak jatuh. Bersenandung. Pagoda perak bersenandung dan bergetar, dan roh perak itu menyilaukan. Ye Chen benar-benar merasakan teror dari silver pagoda. Dia hanya merasakan sebuah batu besar seberat sepuluh ribu jin menekan kepalanya yang membuatnya tidak bisa bernapas. Pada saat krisis, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk besi hitam dan mengayunkannya dengan keras. Paun! Cambuk besi bertabrakan dengan pagoda perak, membuat suara tumpul. Tiba-tiba, Ye Chen menyemburkan darah, seluruh lengan menjadi berdarah. Ah! Kemudian, Ki yang menjerit kesakitan, memegang kepalanya di tangannya, matanya dipenuhi darah, dan pikirannya meraung. Ya! Lihat bentuknya, Ye Chen tercengang, tanpa sadar menatap cambuk besi di tangannya. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa kemampuan cambuk besi mempengaruhi jiwa Qi Yang, dan pagoda perak adalah alat roh kehidupan Qiyang yang terhubung dengan Qi Yang dengan kekuatan jiwa. Pagoda perak dipukuli dengan cambuk besi, yang dalam arti tertentu juga mengenai merek jiwa Qi Yang di pagoda perak. Jelas, Qi Yang tidak berharap Ye Chen memiliki senjata seperti itu untuk memukul jiwa orang, kalau tidak dia tidak akan terkena. Kamu memang harta. Setelah mencium cambuk besi dengan keras, dia berbalik dan lari. Meskipun Ki yang terluka karena terkejut, Ki yang masih dalam kondisi yang yang sebenarnya, pukulan cambuk besi hanya membuatnya pusing untuk waktu yang singkat. Ye Chen, kamu harus mati. Ki yang pulih dari vertigo sangat marah. Dia tidak memiliki senyum kasar remeh semacam itu lagi. Ledakan, ledakan. Segera, Ki yang yang marah menggunakan seni rahasia untuk mengejar Ye Chen, memainkan amplifikasi kehidupan seperti anak-anak. Di depannya, Ye Chen berantakan. Terlebih lagi, dia dikelilingi oleh banyak murid batin. — Ye Chen, bukan terserah kamu untuk melarikan diri hari ini. Menghadapinya, lebih dari selusin murid batin berkumpul di sekelilingnya. Yang pertama adalah Yang Wei, yang menderita banyak kerugian di tangan Ye Chen di hutan tandus. — Persetan denganmu, Ye Chen, seperti seekor kera, melompat ke depan Yang Wei. Tanpa menunggu Yang Wei melakukan suansu, dia mencambuk kepala Yang Wei. — Ah! Tiba-tiba, Yang Wei menjerit, tujuh lubang berdarah, menahan kepalanya jatuh ke tanah. Hentikan dia, Meneriakkan suara untuk naik, di sisi miring, Kepala Zuo Qiuming menggantung alat roh untuk membunuh telah datang. Tangannya bergerak besar. "Kang Long, kidan darah Ye Chen melonjak ke langit, dan kang mengguncang Zuo Qiuming dengan satu tangan, dan kemudian secara acak mengayunkan cambuk besi di tangannya." Ah, ah, Ceritan terus berdering, membawa cambuk besi Ye Chen dengan sangat ganas menghantam di sekitar murid-murid dalam, dengan hantaman kerasnya yang kacau satu demi satu. Dia dapat keluar dari lingkaran pengepungan. "Ledakan, ledakan!" Di malam yang sunyi, gunung di belakang gerbang dalam tidak damai, dan ada banyak kekacauan terlihat. Tidak tahu kapan, deru gunung di belakang gerbang bagian dalam secara bertahap menghilang. Alasan utamanya adalah Ye Chen hilang, sehingga lebih dari seratus orang tidak memiliki target. Jaga jalan keluar gunung belakang untukku. Dia pasti masih ada di gunung belakang. Ki yang meraung dengan keras. Wajahnya ganas dan menakutkan. Yang lain, beri aku laporan pencarian. Aku ingin melihat kapan dia bisa bersembunyi. Juga, pergi dan undang Yang Bin kepadaku. KAKAK SENIOR YANG YANG BIN! Ketika para murid berbicara, mereka terkejut. kizong Bin, murid kesembilan Yang Zong Yang, peringkat pertama. Apakah Anda perlu mengirim murid sejati lainnya untuk menangkap murid tahap kondensat? Jawabannya adalah ya. Semua orang tahu bahwa Ki yang benar-benar marah kali ini. Dia adalah salah satu dari sembilan murid sejati Heng Yue dan lebih dari seratus murid batin dia mengejar hingga tengah malam. Alih-alih mengambil Ye Chen, dia membiarkannya pergi. Baginya, ini adalah aib terbesar dalam hidupnya. Meminta Yang Bin untuk membantu dalam pertempuran sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ki yang sangat mementingkan Ye Chen. Jika seorang murid sejati tidak dapat melakukan, hubungi yang lain. Segera, lebih dari seratus pria dan tentara dibagi menjadi dua rute, satu memblokir pintu keluar bagian dalam, yang lain bertanggung jawab untuk mencari Ye Chen. Adegan ini, bagi kebanyakan orang sangat akrab, dalam ujian hutan belantara, mereka mencari Ye Chen dengan cara yang sama. Hutan tandus sangat luas, tetapi gunung di belakang gerbang bagian dalam lebih besar. Tidak mudah menemukan seseorang. Saat ini, semua orang berusaha mencari. Ye Chen, telah menyeret tubuhnya yang berdarah untuk naik ke gua yang tersembunyi. Setelah bertarung di tengah malam, dia bergegas keluar dari pengepungan beberapa kali, dan akhirnya menyingkirkan murid-murid yang mengejarnya. Meskipun cambuk besi sangat mendominasi, itu tidak bisa menahan lawan terlalu banyak, dan dia hampir lumpuh. Tunggu aku pulih. Di satu sisi kutukan gelap, Ye Chen dengan cepat menaburkan bubuk roh yang tersembunyi di dalam gua. Setelah menyelesaikan ini, dia memasukkan tiga wiksuan dan ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan labu emas ungu dan menuangkannya dengan cairan roh. Satu jam kemudian, dia dibangunkan oleh gemerisik di luar gua. Berbalik dan melompat, dia dengan cepat sampai ke tepi lubang lalu melihat keluar melalui rerumputan yang berserakan. Dia menemukan bahwa tiga murid batin sedang mencari-cari, dan masing-masing dari mereka memiliki mutiara bercahaya di tangannya. Kakak yang benar-benar marah kali ini. Saat mereka mencari, mereka berbicara. Untuk menangkap Ye Chen, kakak bela diri yang bin diundang. Yang Bin! Ye Chen, di tepi gua, mendengar nama itu dengan jelas, seolah dia tahu asal-usul Yang Bin. Dua murid sensuan kamu benar-benar mengagumiku. Di gua yang gelap mengutuk, Ye Chen dengan hati-hati menyusut kembali ke gua, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia berpikir apa yang harus diandalkan untuk menerobos pengepungan. Dia tahu bahkan jika dia memiliki cambuk di tangannya, dia masih tidak bisa mengalahkan Qiang. Jika yang lain mengundang Yang Bin yang lebih kuat dari Qiang, itu akan menjadi hal yang paling menyakitkan baginya. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar, Ye Chen meremas alisnya dengan keras. Mereka akan menemukanku cepat atau lambat. Aku tidak bisa mengalahkan hanya satu kiang, apalagi yang bin yang lain. Sionger, nenekmu, kamu benar-benar bunuh diri kali ini. Ye Chen langsung menutupi wajahnya, kali ini bahaya ujian hutan yang lebih tandus seperti saat itu, kekuatan barisan, biarkan dia menyebutkan tentang jantung perang. Di bawah krisis, aura Ye Chen tuh tiba-tiba muncul. Kuharap ini waktunya. Setelah menutup pikirannya, Ye Chen berpikir dan memanggil boneka Siksuan keluar. Kemudian dia mengusap tas penyimpanannya, dan bahan berharga untuk peningkatan Siksuan juga dikeluarkan. Tingkatkan kamu menjadi boneka metafisik. Kamu bisa membantuku melewati kesulitan, kan? Ye Chen menatap sixuan dengan penuh semangat. Dia tahu kengerian boneka tingkat Suan. Wayang angin adalah contoh berdarah. Jika dia tidak mematahkan jimat di tubuh Feng Ying, khawatir dia masih akan dipukuli di puncak gadis giok jika dia juga boneka Suan, Ye Chen memutuskan bahwa Zixuan pasti lebih kuat dari Feng Ying, karena tubuhnya harus ditempa oleh api abadi. Setidaknya kekerasan fisiknya lebih kuat daripada boneka Feng Ying. Katakan dan lakukan, Ye Chen segera meletakkan boneka Zixuan di atas batu. Setelah itu, dia menepuk tas penyimpanan, dan potongan-potongan bahan bercahaya digantung di sisi boneka Zixuan. Api abadi muncul. Dengan pikirannya bergerak, api abadi dipanggil. Segera, api peremas membungkus Zixuan, bersama dengan bahan-bahan bercahaya itu. Tidak terlalu sulit untuk meningkatkan boneka level manusia menjadi boneka level suan. Itu tidak lebih dari memurnikan bahan-bahan berharga itu ke dalam tubuh Zixuan, dan kemudian menanamkan Julingfu dan Xuan Lingfu ke dalam tubuh Zixuan. Jelas, kekurangan Yechen adalah waktu. Ki yang kemungkinan akan menemukannya di sini kapan saja. Nak, apakah kamu masih hidup? Pada saat ini, simbol suara Yechen di pinggangnya menyala sesaat. Siapa yang dikatakan adalah Siong Er? Beruang gendut, nenekmu, aku hampir mati karena permainanmu. Ye Chen memanipulasi api abadi dan mengutuk pada saat bersamaan. Jika kamu masih memiliki kekuatan untuk memarahiku, kamu masih hidup dan menendang. Xiong Er berkata sambil tersenyum, kami belum meninggalkanmu. Kami bertiga masih di gunung belakang. Di mana kamu? Kami akan pergi mencarimu. Sebuah gua di Tenggara. Ye Chen mengatakan lokasinya sendiri, selesai, ia juga tidak lupa memarahi, kali ini, jangan beri aku sekelompok besar orang untuk datang. Begitu. Setelah beberapa saat, ketiga sosok yang malu itu melompat ke dalam gua tanpa perbedaan. Ye Chen melirik ketiga orang itu dan menemukan bahwa ketiganya tidak jauh lebih baik. Salah satunya mengenakan sepasang mata panda. Dia berkulit hitam dan biru, terutama Huateng yang wajah besarnya dipukul miring. Untuk mengatakan bahwa mereka juga benar, jika bukan karena mereka bertiga dari waktu ke waktu di belakang masalah, dia mungkin sangat sulit untuk menembus pengepungan kiang yang ketat. Apa yang sedang kamu lakukan? Lihat Ye Chen mengendalikan api abadi, tiga orang penasaran untuk mengelilinginya. Kristal besi gelap. Sia Yun mendapat informasi lengkap, dan segera mengenali sepotong kristal bercahaya yang tergantung di udara, dan matanya tiba-tiba memancarkan esensi cahaya. Apakah ini susu batu giok salju? Huoteng juga memasang sepasang mata besar, memandangi sepotong susu roh yang mengambang. Sialan, sutra emas, ini tidak mungkin sutra emas. Xiong si Er, dengan sepasang mata kecil, sedang menatap kawat emas yang bersinar, seolah dia mengenali benda itu dan memfokuskan matanya. Penglihatan mereka masih terbatas, dan mereka hanya mengenali tiga hal ini. Adapun materi lainnya, pada dasarnya mereka belum pernah melihatnya. Di mana kamu mendapatkan barang-barang berharga ini? Akhirnya, mata ketiga orang itu menatap Ye Chen. Membelinya. Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak bisa menahan rasa sakitnya. Butuh lebih dari satu juta yuan, sebagian besar diperoleh dengan menjarah di hutan tandus. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya sangat miskin sekarang? Satu, lebih dari satu juta. Mendengar angka ini, mata tiga orang Xie Yun lurus telah menelan seteguk air liur. Berhentilah membicarakannya. Kepala miring Ye Chen melihat tiga orang. Dengar, Qiang mengundang murid Zhenzuan lain. Ini untuk memberi kita serangannya. Ini adalah gunung belakang. Bahkan jika mereka menghancurkan kita, mereka tidak perlu takut dihukum oleh klan. Jika mereka memblokir gunung belakang, cepat atau lambat kita akan ditangkap. Jadi maksudmu, mereka semua melihat ke arah Ye Chen. Aku punya cara untuk mengeluarkanmu. Tapi aku butuh waktu, di mana aku tidak ingin diganggu," katanya. Mudah saja, Xie Yun menepuk dadanya, berikan pada kami. Dengan itu, setelah ketiga orang itu pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, meningkatkan kekuatan api abadi, dan kemudian memurnikan bahan berharga yang tersuspensi ke dalam tubuh zikshuan. Dia jelas merasakan perubahan zikshuan. Waktu berjalan lambat, di luar sepi. Tubuh zikshuan yang terbaring di atas batu telah ditutupi dengan lapisan cahaya spiritual. Menurut catatan pemurnian boneka, Ye Chen sedang memurnikan tulang di tubuhnya dengan kristal besi gelap. Kristal besi gelap itu keras dan besi yang lebih gelap lagi, jadi yang terbaik adalah menghaluskan tulang wayang. Langkah selanjutnya adalah melemparkan meridian. Garis meridian di tubuh Zixuan, Ye Chen, menggunakan tendon banteng. Kedua bahan tersebut sangat fleksibel dan sulit dipotong. Lalu ada susu batu giok salju, yang dihaluskan ke dalam tubuh Zixuan untuk membantunya menembus tulang dan meridian. Segera, Ye Chen memurnikan lebih dari sepuluh jenis bahan berharga ke dalam tubuh Zixuan, dan bahkan lengan Zixuan yang hilang pun dipulihkan. Pada titik ini, tubuh Zixuan mengalami perubahan yang signifikan. Seluruh tubuh giok ditutupi oleh lapisan cahaya terang, dan setiap inci tubuhnya bersinar dengan cahaya dan kemegahan. Mengapa ada sebuah gua di sini? Saat Ye Chen sedang memurnikan tubuh Zixuan, sebuah suara datang dari luar gua. Sial, kamu bisa menemukannya. Lalu, sionger dan yang lain melolong. Ledakan. Bang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar gua. Xie si Yun, yang bersembunyi di sekitar gua, menyerang secara tiba-tiba. Dalam waktu kurang dari 10 detik, murid-murid batin itu dirobohkan. Bagus, tapi bisakah kamu diam? Ye Chen berkata dengan suara rendah, Kiang, mereka terpanggil, itu tidak baik." Berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Lagi pula, si Er mau tidak mau bertanya, baru saja mereka yang mengalahkan Meng hanyalah beberapa antek kecil. Kita bisa menangani mereka. Jika itu Ki kita tidak bisa menghentikan mereka. Satu jam, Ye Chen mengendalikan api abadi sambil mengembalikan kalimat. Banyak bahan berharga telah disempurnakan ke dalam tubuh boneka Zixuan, dan langkah selanjutnya adalah mencap Suan Lingfu dan Ju Lingfu di tubuhnya. Kalau begitu kamu bisa cepat. Aku punya firasat buruk. Xie Yun berkata dengan suara rendah, tiga orang bersembunyi di rerumputan, sehingga seseorang dapat menemukannya, mereka dapat memblokir Ye Chen untuk sementara waktu. Malam itu panjang dan gunung di belakang gerbang bagian dalam sepi. Di rumpun pohon, Qi yang melihat sekeliling dengan wajah muram, berharap menemukan sosok Ye Chen. Di sampingnya, seorang pemuda mengguncang kipas lipat dengan santai. Terkadang dia melirik Qi Yang. Dia adalah Yang Bin, murid ketujuh dari biografi sejati Heng Yue yang ke-9. Adik laki-laki Qi, gunung di belakang gerbang dalam tidak besar atau kecil. Jika Anda mencarinya seperti ini, Anda mungkin tidak dapat menemukannya saat fajar. Yang Bin Yu tersenyum, berkata dengan santai, dan untuk menangkap Ye Chen, masalah ini sepertinya tidak terlalu dipedulikan olehnya. Yang Bin, saya meminta Anda untuk datang dengan ribu batu roh, tetapi saya hanya mendengar ucapan sarkastik Anda. Ki yang memandang Yang Bin dengan wajah muram, "Ketika Yang Bin mendengar pidato itu, dia tidak marah sama sekali. Dia hanya tertawa." Kapan Qiyang, yang kedelapan dalam biografi Heng Yue yang sebenarnya, menjadi begitu tak tertahankan sehingga begitu banyak orang bahkan tidak dapat menahan keadaan kondensasi. Ketika keluar, dia takut orang lain akan menertawakan gigi besar mereka. Apakah kamu menghinaku? Kiang menjadi semakin suram. Tidak ada penghinaan, fakta yang saya bicarakan. Yang Bin dengan lembut menggoyangkan kipas lipat, melihat ke samping ke arah Kiang kait mulut dengan senyum lucu, tambahkan 20.000 ribu batu roh, saya bantu Anda menemukannya. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Kiang melirik Yang Bin. 20.000 ribu batu roh, aku bisa memberitahumu dengan tepat di mana dia bersembunyi. Mendengar ini, Ki yang mencibir Yang Bin, kamu sudah tahu di mana dia. Boleh dikatakan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Suara Ki yang dingin. Jika dia tidak ingin menyelesaikan Ye Chen secepat mungkin, dia tidak akan membayar Yang Bin. Sekarang Yang Bin mempermainkannya hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Perasaan digoda oleh perhitungan membuat Ki yang panas. Ini hanya dua puluh ribu batu roh. Tuan muda dari keluarga Ki di Xinjiang Selatan tidak akan terlalu pelit. Untuk kecaman Ki Yang, Yang Bin hanya sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ki Yang menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, dia menahan amarahnya dan mengeluarkan tas penyimpanan. Yang Bin, aku sangat meremehkanmu. puluh ribu batu roh memberitahuku di mana Ye Chen bersembunyi. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Yang Bin mengambil tas penyimpanan dan mengeluarkan kompas tua dari lengan bajunya. Kompas itu benar-benar sudah cukup tua, penuh dengan perubahan kehidupan, dan juga diukir dengan banyak rune yang tidak bisa dipahami. Ini adalah kompas yang membuat mata Ki Hao sedikit menyipit, ada kilatan cahaya di matanya, cakram bintang tujuh Beidou. Tampaknya adik seperguruan Ki mengenal biduk. Sementara Yang Bin merenung dan tertawa, dia telah mencubit formula pencetakan dengan satu tangan. —Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata ajaib ini di tanganmu, kata-kata Ki yang memiliki makna yang mendalam. Adik laki-laki bela diri memujinya dengan salah. Yang Bin merenung sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah kompas. Bersenandung. Tiba-tiba, Kompas berdengung dan bergetar, dan ketujuh bintang di atasnya menyala dengan urutan berbeda. Kemudian, ada cahaya yang terbang di atas kompas, yang memadat menjadi tirai tipis di depan kedua orang itu, dan pemandangan di layar cahaya adalah pemandangan di belakang gerbang dalam. Melalui tirai cahaya, Anda dapat melihat gambar dari setiap tempat di gunung belakang. Bahkan murid batin yang mencari Ye Chen sangat jelas. Posisi bintang tujuh, kabel kompas, yang Bin membisikkan delapan kata untuk dirinya sendiri. Segera, layar cahaya berubah dengan cepat, dan akhirnya sebuah gua tersembunyi terungkap. Gua itu ditutupi oleh Ilalang, dan ada tiga sosok yang tersembunyi di antara Ilalang. Itu Xie Yun dan mereka bertiga. Sekilas, Ki yang mengenali Xie Yun, Huoteng, dan Xiong Er. Ye Chen ada di gua itu. Yang Bin menunjuk ke gua di tirai cahaya. Kali ini tergantung pada bagaimana kamu melarikan diri. Mengetahui tempat persembunyian Ye Chen, Ki yang tiba-tiba melangkah maju, dan diok transmisi suara di pinggangnya menyala, semuanya, gua delapan kaki tenggara, Ye Chen ada di sana. Ye Chen, aku ingin melihat betapa sulitnya kamu. Setelah melirik, yang bin tersenyum lucu dan melambai untuk menerima Disbedo, Seven Star, dan menyimpannya kembali, dia mengikuti ki yang perlahan.